ring setelah 3mm ini pasang di as dinamo di antara lahan Enggak ya terpikul biasa, ya untuk sebagai input untuk teman-teman yang mau pasang, baiknya kita pastikan dalam baut ini bisa diputar dulu dengan tangan, artinya pemasangan dinamonya uh, center. Ya, lalu kita lakukan pengetesan di peta tangan-tangan. Kalau sudah ringan, enteng, kemungkinan besar lah, oke okay.